Baik uh, Bapak Ibu selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi salam sehat, salam semangat buat kita semua uh, pada kesempatan yang berbahagia ini patutlah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatnya sehingga kita semua diberikan kesehatan uh, Bapak Ibu guru di STK Samudro tadi mungkin sudah mengawali di awal itu bahwa yang akan kita garis lebih lanjut adalah soal tentang pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Nah, perlu kami garis bawahi dalam soal uh, pemimpin dalam pengolahan sumber daya ini, yang dimaksud di sini adalah bang Pati ya, arahnya nanti istana oleh sebab itu eh, diharapkan nantinya apa ada sesuatu yang berdampak baik itu dalam skala diri bapak ibu kemudian di lingkungan kelas itu menyatu peserta didik dan pembelajarannya kemudian juga keterlibatan bapak ibu guru untuk memberdayakan sumber daya, sehingga ini bisa kita kelola menjadi sesuatu yang sangat efektif demi kemajuan kualitas pembelajaran dan demi kemajuan BIPI sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengelolaan sumber daya ini kita upayakan bisa tepat sasaran, bisa kita maksimalkan apa yang menjadi peran dan fungsi bapak ibu sehingga nanti proses pembelajarannya ini bisa memiliki kita Nah, dari sekian program yang sudah menjadi aksi nyata yang akan kita lakukan di bulan Februari ini, kita akan ulas balik yaitu soal uh, ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi nah ini bagaimana ini bisa kita optimalkan upaya kita untuk menjembatani kepentingan layanan-layanan pendidikan yang kita berikan kepada peserta didik Oleh sebab itu, pemulaan sumber daya berbasis aset ini berfokus pada kekuatan atau potensi-potensi yang kita miliki di dalam kelas Nah. Kalau kita bicara soal kelas, maka aset kita adalah kelas Kelas itulah yang kita lakukan pemerintahan Tetapi kalau yang kita lakukan pemerintahan aset ini adalah lingkungan ruang, lingkungan sekolah kita Maka ya, aset apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Yang pertama, sekolah sebagai satu ekosistem Nah ini tidak lain kalau kita memberikan konsep pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan kepada para peserta didik Tentu anak-anak tidak asing dengan materi ini Dan terlebih juga Bapak Ibu saya rasa menguasai soal konsep biotik dan abiotik Oleh sebab itu, di dalam ekosistem sekolah ini kita akan bedakan kembali Bagaimana ekosistem abiotik dan ekosistem biotik ini memiliki ...interaksi yang mengarah pada pembangunan yang positif demi kelanjutan sekolah, khususnya kita di Nestika Sekundur Pasuruan. Nah oleh sebab itu, kita akan bersama-sama mencoba untuk melakukan uh, mereview kembali tentang perbedaan soal aset ya, jadi bagaimana kita menangkap peluang itu dari yang berbasis masalah dan berbasis aset maka ini konotasinya jika ini berbasis masalah prioritasnya dalam skala negatif, sedangkan aset berarti prioritasnya skala positif nah yang pertama kalau kita pinjau dari yang berbasis masalah ini tentu fokusnya adalah dari problem-problem yang dimiliki bapak ibu guru di masing-masing kelasnya itu apa. Nah, tetapi kalau di berbasis aset, kita boleh aset yang dimiliki bapak ibu guru di masing-masing kelas yang bisa kita optimalkan apa? Nah, ini berbalik-balik ya. Berikutnya adalah berputar pada masalah utama Nah, kalau kita menjelaskan soal permasalahan, maka yang timbul adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu tetapi ketika kita fokus pada soal aset Maka harapan kita di semester depan apa? Harapan kita di bulan depan apa? Dan masa depan untuk anak-anak itu apa? baik kalau tidak arahnya positif Ini sudah kita bisa uh, melakukan pemetaan di kelas masing-masing Termasuk Bapak Ibu Guru Bidang Studi Misalnya dalam satu uh, uang kelas 4A Bapak Ibu Guru Bidang Studi ini sudah dapat melakukan pemilaan dari sisi kontribusi aset itu yang dimiliki siswa itu apa maka kalau Bapak Ibu sudah tahu kekuatan murid-murid di kelas 4 Bapak Ibu juga bisa terus mendorong kekuatan perubahan terhadap pembelajaran lalu yang ketiga fokus mencari bantuan nah ini kalau yang berbasis masalah atau sponsor dari institusi lain kemudian kalau yang dari aset berpikir tentang kesusahan, telak, nilai, dan kekuatan untuk mencapai kesusahan tersebut. Artinya nilai jual kita itu apa? Ini yang bisa kita upayakan di situ. Kemudian merancang program atau uh, menyelesaikan permasalahan berbasis apa yang sudah Bapak Ibu kaji di masing-masing kelas. Tetapi dari yang berbasis aset ini merancang rencana kekuatan yang dimiliki peserta didik. karena ini punya bakat apa ya sudah kita arahkan berarti ini aset tapi kalau ini kita fokus pada suatu permasalahan ya berarti masalah yang dihadapi siswa itu apa kemudian kita mencari jalan keluarnya dua-duanya ini memiliki keberimbangan memiliki cross balance nah yang terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek untuk yang berbasis masalah, sedangkan yang berbasis aset melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, oleh sebab itu program-program yang sudah kita buat, ya baik itu dari DPDP, dari rekan-rekan kurikulum, rekan-rekan kesiswaan, ya ini kita terus upayakan dan mengacu pada visi dan misi sekolah kita. Oleh sebab itu Coba kita sambil apa, mencoba kembali mereview yang ada di kelas Bapak Ibu Kalau didasarkan berbasis masalah, masalah di kelas Bapak Ibu itu apa? Itu kalau berbasis masalah Tapi kalau berbasis aset, apa kekuatan yang dimiliki dari kelas Bapak Ibu? Tentu ini saya rasa sangat beragam Keragaman ini yang kita uh, sebut sebagai diferensiasi klasikal Tentu masing-masing kelas memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan dengan kelas yang lain. Demikian juga, Bapak-Ibu Guru Bidang Sundi, manakala melaksanakan sebuah proyek, maka yang sudah memiliki kekuatan, para siswa tersebut bisa langsung diberikan e, kekuatan sehingga mendorong motivasi untuk pencapaian kompetensi mereka tapi kalau ini berbasis masalah maka Bapak Ibu Guru akan mencoba untuk menguraikan masalah itu dulu sehingga mencari dari mana masalah ini ada kemudian Bapak Ibu Guru pasti menyusul strategi untuk menyelesaikan masalah itu dan yang ketiga Bapak Ibu akan merencanakan apa yang sudah diprogramkan untuk menyelesaikan masalah dan yang keempat, mengadakan evaluasi dan selanjutnya refleksi nah fokus kita yaitu adalah berbasis aset maka yang kita upayakan di paruh semester 2 tahun ajaran 2022-2022 ini adalah menganalisa aset kelas soalnya. jadi aset-aset yang kita miliki berapa sehingga nanti di dalam kegiatan bulan Mei itu kita akan mengatakan kegiatan besar sebab itu aset-aset yang dimiliki ini bisa kita persembahkan dalam kegiatan itu sehingga kegiatan itu bisa menjadi maksimal dan uh, memberikan citra positif bagi sekolah pemimpin pembelajaran dalam olah sumber daya merupakan tugas ini. ini jadi ini kita sama-sama belajar berarti dalam hal ini kita bertindak sebagai seorang pemimpin pembelajaran karena kita disebut sebagai guru, ya ini menjadi tanggung jawab kita untuk mengelola ekosistem yang ada di sekolah, yang ada di dalam kelas terlebih dengan unsur biotik dan abiotik. Oleh sebab itu, eh, di heran kalau beberapa kelas ini sudah mulai moving melakukan moving melakukan pembelajaran di luar kelas. beberapa hari waktu yang lalu, lalu, lalu itu saya melihat kelas dua itu jalan-jalan. Ini penting, ini yang kita sebut sebagai pemanfaatan untuk pengetahuan lebih dekat bahwa unsur biotik dan abiotik. Kegiatan untuk pada saat itu, kalau saya ingat seperti sih, belum dua minggu yang lalu, diadakan di kolam renang, nah ini juga bisa uh, menjadi kekuatan. Ya. Karena ada dukungan, ternyata, bahwa murid-murid kita itu tahu apa, memiliki kompetensi. Untuk itu, Tapi ini jarang kita wadai, jarang kita tahu sehingga aset-aset yang terpendam itu tidak bisa kita gali Tapi kalau aset-aset yang sudah ada dimiliki para siswa itu, itu optimal, nah maka ini akan memberikan dampak yang baik Satu contoh yang e, selama ini yang sudah memberikan nilai plus di sekolah kita, aset kita di luar kegiatan pembelajaran misalnya. Binafokalia, ini kan hampir terus ya, setiap tahun kita pasti memberikan produk e, kualitas suara yang baik kita akan mampu menyumbangkan putra-putri peserta didik kita di tingkat dinas provinsi dan nasional Nah, sekarang bagaimana dengan aset-aset yang lain, apakah aset itu hanya menyenangkan? Saya rasa tidak Karena apa? Kita belum melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tadi itu Maka inilah aset-aset yang terpendam itu, coba kita gali kembali Anak-anak dalam kelas kita itu punya apa? Selain anak-anak, misalnya orang tua dan seterusnya. Ya, nanti ini akan kita perketat. Kekuatan-kekuatan itu yang akan kita perketat. Maka fokus pada aset dan kekuatan membayangkan masa depan. Maka Bapak Ibu, di target 2022-2023 di semester 2 ini sudah uh, ada uh, sesuatu yang membuat berbeda di kelas masing-masing. Karena ini akan memberikan dampak yang positif dari rancangan-rancangan Bapak Ibu dengan cara mengorganisir, mengakomodir, mengelola aset-aset tersebut. Di dalam rencana aksi, nah ini kan aku sudah sudah uraikan ya bahwa kita kan akan melakukan kegiatan dalam dekat termasuk itu ada intervensi dari eh, Dinas Pendidikan soal ini dan ini kita tanggapi positif karena ini bisa kita Aplikasikan secara terintegrasi. Nah, ini contoh saja Contoh kasus-kasus aktual yang ada di lingkungan kelas misalnya Ada kelas yang aktivitas, apa, fasilitas sarana perasaan yang kurang memadai Sehingga terkadang peserta didik tidak uh, tepat tidak perasan Kemudian terbatasnya media pembelajaran yang lainnya Pencahayaan yang kurang kalau kita lihat ada tindak lanjut, kemarin di kelas lima itu ada satu 2 min, ini kalau gak salah itu sudah ada kelang dunia hmm, ya. ada apa namanya? korden nah ini kan juga dalam rangka sudah itu membuat belajar itu menjadi nyaman karena apa? Bapak itu peka nah ini yang yang kita maksudkan bagaimana kalau ini dianggap sebagai masalah maka ini akan kita perlu yang namanya penyelesaian atau problem Nah, setelah itu Bapak Ibu coba identifikasi kembali. Anak-anak putra -anak, putri peserta didik Bapak Ibu di masing-masing kelas itu punya kekuatan apa selain peserta didik? Apa nanti akan kita petakan Lanjut berikutnya E, masih ada bapak ibu guru yang tidak optimal dalam mengajar dan hanya memberikan tugas kepada peserta didik. Dulu ada menggunakan media belajar yang monoton sehingga mengajar sehingga tidak mengakomodir gaya belajar peserta didik yang tidak lengkap. Ya, ini contoh-contoh real aja yang bisa kita jumpai. Nah, oleh sebab itu pemetaan tersebut seperti apa? Ini ini penting. Ini kata kuncinya ya. Jadi ini yang akan kita bedah bersama. Jadi modal manusia. Jadi di sini lomba sekolah kita, bapak ibu guru yang sudah menyatakan diri sebagai guru profesional itu ada berapa orang? Tujuh tidak enam orang, hampir separuh. Nah, kemudian semuanya sudah S1. Nah ini juga bagian dari modal manusia. Nah, kemudian modal, apakah modal manusia hanya seperti itu? dasarkan pada unsur pendidikan, tidak Tetapi kita bisa melihat kembali dari kesempatan di kita Latar belakang kesempatan didik kita itu seperti apa nah, orang tuanya tingkat pendidikan, orang tuanya seperti apa Apakah SDM, para orang tua itu bisa mumpuni atau tidak Bapak itu kan masih tahu Oh, orang tua mana yang memiliki kompetensi paling tinggi di kelas masing-masing Kemudian modal sosial Nah, modal sosial ini berarti adanya interaksi atau kerjasama yang sudah kita lakukan atau bisa kita lakukan bisa kita tidak lanjuti apa ya, ini kalau kita melihat dari program fisik kita, kita ini sebenarnya program kita sudah baik ya sudah menyatu ini kemudian modal fisik bangunan sekolah kita kita memiliki lapangan yang terluas di kota Pasuruan kita memiliki penyumbang psikologi yang baik di kota Pasuruan bahkan ini datanya sudah masuk di LH itu masuk pada bagian fisik ini Jadi dalam unsur fisik ini uh, biotik, biotik dan abiotiknya itu benar-benar bisa nampak nah, Selain itu modal alam Bagaimana kita melihat unsur-unsur alam yang ada di kota Pasuruan? Kalau kita lihat kan kita itu ada di dataran online Nah apakah itu bisa kita manfaatkan aset tersebut Lalu bagaimana dengan alam di sekitar rumah sekolah kita Nah, di belakang itu ada kebun, ada kolam, ada lagi kebun tanaman toga, kemudian ada kebun sayur, nah ini yang sudah kita manfaatkan. Nah itu kita kelola, e, bisa dijadikan sebuah proyek, tetapi proyeknya bukan proyek dadakan. kan. Artinya proyek ini harus benar-benar reguler, sehingga proyeknya bukan sekedar nama yang terpampar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi anak-anak memiliki uh, memiliki kompetensi yang nanti bisa digunakan memiliki keberlanjutan sehingga uh, dalam hal ini kalau apa namanya survive nya itu ada kompetensi survive nya itu ada selanjutnya adalah modal finansial nah bagaimana kita mengelola keuangan di sekolah kita tentu karena di sekolah kita sistemnya itu adalah close finance lalu yayasan ya Paling tidak kita sebagai Bapak Ibu Guru uh, Bisa meninjau atau melihat unsur-unsur keterkaitan Soal finansial misalnya melihat aku hapus Bagaimana hapus ini bisa kita kalikan uh, Sesuai dengan uh, kepentingan untuk menambah sarana prasarana ya. Dan selama ini itu kita lakukan Tetapi dari yang sudah kita lakukan kita akan optimalkan kembali. Apakah ini benar-benar bisa dikatakan sebagai modal finansial maka kalau kita menghitungnya. Nah, artinya apa? sekolah kelas harus, harus mampu mengembangkan uh, modal modal finansial. Nah, oleh sebab itu bagaimana kegiatan itu bisa dikemas dan menghasilkan. Ini kami contohkan di kelas 4 itu kan sementara ini ada program yang namanya Market kerja. Tahu ini selama ini kita sudah dapat pelat daudawa ya saat ini? kira-kira perkiraan 600. 600 dalam waktu 6 bulan ada, yang, ada 600 ribu. Nah, karena apa? Ini juga bisa kita katakan kategorikan sebagai modal finansial untuk paling tidak menutupi kekurangan kas yang ada dalam kelas untuk menyangkut kebutuhan belajar. Itu dibagi gitu dua. Ya. Kenapa pun? Sudah dibagi dua. Sudah dibagi dua? Enggak, maksudnya nora dusi ya? Nah iya. Jadi, ada wakba dari progres penjualan. Nah, apakah dari Bapak Ibu Guru Bidang Sudi juga bisa? Oh, bisa. Misalnya, guru agama. Eh, ada bulan lusariu, anak-anak bikin seketerampilan lusariu, kemudian dijual. Ini ini contoh, contoh aja sebenarnya. otomatis nanti kita diganti dan seterusnya Kemudian anak-anak yang kita ajari Nah, intinya bagaimana sekolah menghasilkan uh, sesuatu karya ekonomis. Kemudian modal politik. Modal politik berarti siapa yang bisa kita ajak sesama, baik dari skala pemerintahan. Nah, kebetulan skala, untuk waktu dekat Bapak Wali Kota sudah dikandungkannya akan dikundung ke sekolah kita. Ini juga menjadikan uh, kekuatan bahwa sebenarnya ini bisa kita manfaatkan juga sebagai sarana promosi atau saran mengembangkan itu sekolah mengenalkan kehidupan sekolah Dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya Budaya sekolah kita itu sudah memiliki kilihan karena Karena sini ada keragaman dan seterusnya Nah, itu Bapak ibu? Kalau kita kelompokkan asetnya itu berarti ada tujuh aset yaitu Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya karena bapak ibu guru masing-masing kelas ini memiliki ekosistem yang berbeda di masing-masing dan bapak ibu guru bidang studi, maka silakan e, coba di kelompokkan aset-aset tersebut bisa dipilah-pilah. Misalnya dari orang-orang siswa, ada yang e, di bangku apa, ya ada yang bekerja sebagai wakil rakyat atau di jajaran e, pejabat pemerintah. Nah, ini. Bisa kita anggap sebagai modal politik kita untuk melakukan kerjasama. Nah ini silakan dipetakan. kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan, untuk nanti eh, apa namanya, bahan daripada apa yang sudah kita koordinasikan ini akan saya share di grup. Kurang lebihnya terima kasih, selamat siang. Salam sehat, salam selamat buat mendekati kita semua. Amen. Terima kasih.